Halo teman-teman Balik lagi bersama aku di sini Dan kali ini kita akan bermain game Ice Cream 4 So ya yeah, jadi Gue ini udah ketinggalan berapa tahun ya guys Untuk Ice Cream 4 ini Kalau nggak salah uh, Udah ketinggalan setahun sih dari para youtuber lain ya. Tapi Dari series Ice Cream gue yang try ketiga ya. Itu hampir 2 tahun sih, cuy. Dan kali ini kita akan bermain game Ice Cream 4 seperti requestan yang teman-teman. Dan kali ini kita akan bermain di eh uh, public nyarot. Dan bagaimana keseruan gua untuk bermain Ice Cream 4 ini? Saksikan terus videonya. Oke, dan langsung aja kita akan bermain game Ice Cream 4. gue di sini pilih mode yang easy dulu aja, cuy. Karena untuk normal, mungkin gue nggak apa ya, gue nggak uh, agak susah sih, sih soalnya gue aja masih noob gitu, oke, okay, dan langsung aja kita akan play to the gamenya, oh ya yeah, by the way, gue sini bermain menggunakan evaluator sih, karena gue uh, okay, belakangan ini sih kayak agak malas aja gitu sih kalau record di, di itu, walaupun apa gue udah ya new gitu guys, oke. Okay. Kita kita dibawa ke pabrik es krimnya sirop. Oke, oh, okay, dan ini pabriknya si Oke. Oke, kita dibawa masuk ke dalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke okay, itu karakter kita kan? Mm -hmm. Siapa yang ini tuh? Mm -hmm. Super Super kan kayak gitu Aha <laughs> <Okay. laughs> <laughs> itu teman-teman mereka sih. -teman -teman oh iya kan teman-teman mereka tuh kan mau duluan. Well, well, well kids, you're all again. <laughs> okay, dia ketawa sih. I'll Oh dia ngene nah, kayak ngena gitu ya. Kan kita Don't apa itu, guys? Warna ungu sih. Soon you will my room and Apa? di di lah apakah mungkin kalau misalkan ice krim tersebut terbuat dari anak kecil cuy? gue nggak tahu tapi gue lihat review-review orang lain ya katanya sih es krim tersebutnya emang terbuat dari anak gendut guys wah pada salah aja enak cuy. oke di sini kita keluar uh, gue sih nontonnya kita harus uh, ini ya harus menghancurkan.. Ini cuy.. Menghancurkan.. Apa itu namanya? Uh, <coughs> Bembok, nah. Nah guys, gua <laughs> Oke okay, lama oke. Oke. Okay. Okay. Kita akan langsung aja, guys. Kita akan.. Ya.. lewat. Oke okay, guys! Kabur, kabur, kabur, kabur! duduh, Kamu masih agak kaku sih cuy. main di emulator, oke, tiga dua satu kita juga ada apa, ya? ruangan sebelah, oh ada control room guys di sini, oke, unit get rid of robots and oke. Okay kita harus coba okay, coba buka hmm kita mencari apa nih sih aduh jatuh, jatuh. aduh ada sakit sih wow kaku banget gua main di pc ya tutup tutup eh, salah gua kayak kebiasaan ngeklik nge i gitu cuy buat buka tuh tapi waktu itu gua kliknya ini kyu kasih kayaknya, tar, gue mau setting-setting dulu emulator, boleh kak sih? Sari, mau setting dulu emulator sih. Tukerin aja nih tombolnya yang ke sini. Oke okay deh. dah. Eh, uh, besar. Nah. nah, ini kan ini buat ini nih. Biar yang truk emang mengenakan si ki i iya. Nah, nyari apa nih, cuy? Ada suara, Robert? Aman? Ke ruangan apa nih, cuy? Coba masuk sini cuy, nyari apa Oke, dan kalau misalkan gue nonton sih, si, harus kita nyari ini cuy, nyari Kayak pepan piala, aduh Ya nggak ya, seret cuy Aduh, aduh, cuy, sorry sorry Cari cari cari Cari barang cuy uh, Apa nih? Oh bisa dipakai. Coba kalau kita masukin, pasti <laughs> nggak akan terkenal sih, cuy. Oh kan? Ayo kalau kita masukin, kita masukin miau, auk. Ah masuk sih kalau miau, auk mah ada, -ada saja. Wuih, malu lah cuy terkenal. Tidak ada cuy mana ya, ruangan sebelah kali ya? Ah ini, cuy, trofi. Kita harus ke ruangan ini sih, kau Tuh ya, ada door. Di sini tuh, Ruangannya si Rod. Makan oh, ada si Rod tuh. Dia masuk. mek mek mek mek kenapa gua tegang banget ya Oke. Okay. Oke. Come on, come on, Uh. Oke, okay, let's go, let's go. Kita ke ruangan ini, cuy. waduh gua deg-degan banget main di mode padahal ini Asgaris let's go, let's go, nah kan? Oh, Oke. Okay. Oh mungkin ceritanya kalau misalkan kita tadi itu ketahuan cuy. Wah hmm. hmm. kayak agak kurang tahu juga sih. Hanya aja terus ya, nah, wow, tuh cuy. Nah, bosen-bosen. Wow, itu terus cuy. Ngirapnya, tapi sih butuh ini. Rot -nya. Kita tapi kita harus nyari link, guys, cuy, buat... buat ini, buat ini. Oke, okay. let's go, let's go. Oke, okay, bisa dibuka, ini bisa dibuka. Oke, okay, nice kayaknya Robert banget di sini. Red Ice kenapa apa nih? apa nih sih? number? number? Hmm. maka tiga apa nih? kan ada item enggak sih, tadi gue kayak lihat ada ngelag cuy. Oke. Bang. Ada angka-angkanya. Aduh, nge-lag cuy. Oh, kapan tuh? Kenapa tuh dia, cuy? Itu kamu musahkan. Oh, nah nine. bisa biar. Eh, <Gasih> Ambil ambil diam. Duduh. Ya, ya, ya. Oh, ke sini, Apa nih? Oh banyak banget itemnya, cuy. Gua bingung. Kayaknya kita bakal ngasih berpart-part sih ini, aduh. Oke. Okay. Aduh, duh. Like, cuy. visi kentang. Gua kagak ngecek karena gua sirat itu ternyata Joseph. Okay. Aduh, sirot, ya iya, ya, kita baca dulu. Kita baca dulu, oh, Dia jalannya amat sih? Karena mode ini, oh iya, eh, ketemu, yeah, kok tembus? Oh, ketemu sih, ya, anjir. Oke, okay, kita bawa nih, gua udah dapat ID card, gue kemana lagi, cuy? Gue harus kemana Aduh, ketahuan, udah ketahuan sih, tapi... Ya. kayak nyari apa gitu cuy di sini, kalo ada siratnya aman kan? apa nih? Oh, cuy tentang si Joseph. gue kayak bingung banget nambah sih orang-orang tuh kayak bisa aja cuy mainin yang kayak beginian. aku nggak ngerti cuy caranya gitu nih. apa nih Scraffle. something apa tangga tangga sih paling kalau yang kayak begituan no, apa sih coba gue penasaran dulu ngambil lihat apa oh ini cuy Iya yeah, bener ini step ladder tapi dimana mana gue dapatnya cuy bin What the hell? Warehouse. Oke, okay. ini rumah yang tadi cuy. Mungkin kita harus nyari satu-satu kali ya di. Di sini nih. Wah, oh, nana that... ada. Gue nemu green ice cream Mungkin buat yang nanti. Buat yang acem di sini, sorry, agak nge-lag mungkin itemnya buat yang di sini kali, iya gak? Mana tadi, loh, bingung. nah, sini nih. nah, sini kali. nah, benar kan? warehouse. wah kaget gue, cu. tai card reader. Oh ini nih, kartu cuy. Hmm. Tukar dinya. Ye yeah. ye ye. Buka buka buka. Anjir. Aduh. ah Kena sih kena kena. Duh duh. Sirat menurun yang ke sana situ cuy. Duh Ah anjir anjir anjir oh itu oh co, itu cowok dari situ aduh salah lagi gue cowok aduh di rotai anjir anjir anjir coy what the fuck gue udah ga kuat sih mainnya beginian tuh aduh paling takut kalo udah main gitu ada jumpscare nya Oke di ruangan sini. Oh kalau nggak salah ini ada apa ya? Duh gue bingung banget cara nyari itunya di mana sih cuy? Aduh ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, ya yeah, yeah. jangan ngebak kebak kebak. mana gue nggak bawa? Ini kali eh pak P. Aduh nggak kenal lagi. Oh cek terus. Ya buntu lagi. Mati gue cuy. Nah. Aduh, wah kan ngomong kasar gitu. Oke, okay. duh, gua nggak tahan sih main game beginian cuy, tapi gua harus demi kalian. Duh, malah gua kenapa malah jadi kayak muter-muter gini cuy, lah. Gimana sih cuy? Tolong kasih pemahaman tutorial. Oke, mungkin gue akan tayangin ini live streaming next time ya, biar gue gak mikir terlalu bingung. Oke, mungkin segitu aja dari gue, cuy. Hmm. Langsung aja gue uh, karena mau merasa kayak udah makin jelas nih, cuy. Perjalanan gue ada gue. Aduh, cuy. Oke, mungkin segitu aja dari gue. So, gini reaction gue kalau main game kayak beginian tuh bolehlah guys jangan request game kayak beginian so jadi udah gitu aja guys oke okay, dan goodbye bye bye cuy sampai-sampai video saya happy healthy and goodbye.